dengan keluarga besar Tatgas Batalion Gerak Cepat TNI 39D Monusko Kongo, mengucapkan selamat hari Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Semoga sukacita Natal senantiasa menebar kasih bagi sesama.